Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar, sobat mancing semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Di video kali ini, saya mau membongkar salah satu reel. Ada yang tahu ini reel apa? Reel, kecil-kecil tapi elegan. Namanya adalah reel Fasil. Kelihatan real, facial 4000 Di sini ada mereknya, Fizzle. Dia punya real, kira rasionya lima, titik dua banding satu. Kelihatan, ini kira sionya. untuk bearing-nya 12 plus 1. Sebelum kita masuk ke video pembongkarannya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel and back fishing atau baru melihat channel ini untuk diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar video-video yang saya upload akan muncul notifikasinya untuk sobat mancing semua. Bagaimana isi dari dalam reel ini Kita langsung aja buka reelnya Buka dulu isinya ini yang bisa bikin bunyi-bunyi kerkerker -kerk, kalau lagi fight dengan ikan terbuat dari aluminium ya metal karena ini really nih terus selanjutnya di sini ada gearnya. Nah, sebelum kita buka ke dalam, kita buka dulu handle-nya nih. Di sini sudah power handle. Mantap pokoknya reel ini. Real ini pernah tarik ikan citi, giant traveling seberat 8 kg. Mampu dia tarik. Ada vid di video saya. Kalau penasaran pengen lihat, ada di salah satu video saya. diserahin bukan power ini sudah power terjadi tinggal kita putar nah, ini dia Oke kita ambil kunci 10 untuk buka Ada buka, ada buat lagi, ada pernya di sini. Sebelum kita buka ini, kita buka dulu yang di sini. Ini keren ya, ini kan? Mantap pokoknya ini Rel murah meriah. Kisaran kemar waktu itu beli sekitar berapa ya? Lupa saya. Murah nih mampu untuk tarik ikan GT seberat 8 Kilo dari pinggiran kalau ada yang penasaran pengen lihat saya narik ikan Giant Traveling seberat 8 Kilo ada di video saya masuk ke channel saya oke semua sudah terbuka dibersihkan jadi masih banyak pengukuran, cuman pengen bongkar lagi pengen lihat lagi cur licin tangan jadi agak sulit tapi ya inilah isinya nanti baru kita pasang lagi karena masih banyak gemuk jadi terasa licin tapi ini sulit tapi ya beginilah isinya dari darah Sambil pelan-pelan kita rakit ulang, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang berminat dengan railing satu ini. Banyak di pasar-pasar online itu. Untuk kualitasnya oke okay nih, railing ini. Memancing di muara, di kolam, di laut, mantap dah railing ini. Oke, okay? semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam berselamat selamatan lah oke okay? see you next time